Oke guys, selamat pagi. Hari ini kita akan kita. Ya, kita akan mengangkat panciannya kemarin ya. Negeri yang kemarin udah kita pasang. Hari ini akan kita angkat. Totalnya ada sekitar 22 pasang. 22 pasangan ya. Ini masalah negeri ini agak susah guys. Kita ngomongin pasangan itu bukan berpasang-pasangan ya, tapi tegernya memang dipasang dipang. Dipang. Dipang. oke, spot pertama kita Kami, eh, kemarin kita mulai dari bawah ya mungkin katanya dapat empat tapi kita tahu, kita tahu lebih ya atau kurang mungkin guys, kita ikut terus, ikuti terus perjalanan kami Gerak nggak guys? Ada kena kecil, bisa lihat dari jauh, oh Entah kelihatan lebih dari kamera ya Yang pasti pagi ini cuacanya enak banget Habis hujan, sekarang matahari udah mulai muncul guys guys Setelah jalannya ada yang ke sini guys lebih cepet dia harus keliling sana tuh Ngapain apain jauh-jauh ya kalau ya sini juga depet tuh oh, udah sampai guys di spot pertama pemasangan Oke kita lihat tidak ada aduh Ada yang ada guys coba cek ya utuh guys ya masih utuh nggak sama sekali guys gimana pemasangan keduanya kelihat di sana ya ada enggak? eh gerak-gerak guys ada gerak-gerak guys, gerak-gerak guys. Bentar guys, wah wah wah. Kayaknya itu dapat guys. Saya tadi lihat gerak-geraknya. Jadi dapat guys, kayaknya guys. Oke, okay. kita lihat guys. Ya guys. sebesar apa guys, ikannya? Terlihat ada titik-titik pergerakan. Oh iya guys ada guys. Oh buat di akuarium guys. Buat di akuarium ini masih guys. kecil nih. Lihat ukurannya. Guys kita dapat guys. Lumayan guys ya. Oke. Cepin kita lihat guys. Guys. Ayo, ukurannya sekitar berapa senti nih? Tiga empat puluh ya? Ada. Ada empat puluh nih Oh kita uh, bakal bawa hidup hidup. Ayo, kita rilis ya guys. Nanti kita rilis. Kita simpan dulu di akuarium paling biar terawat. Tangnya bawa nggak? Oh iya pasut tangan, pasut tangan. Ya, kan licin. kalau ikan sedat ini sangat licin, gak jadi kita harus hati-hati kalau mau. Kalau pas itu harus benar-benar hati-hati. Kalau yang lebih kecil di izin guys. Iya. Dan dia akan coba. Kalung-kalung uh, guys. Ya. Saya pegangin kayak gini ya. Nah izin banget ya. Dia. Iya. Cepet ya. Cepet. Oke. Tangkapan pertama guys sukses. Mantap. Hati-hati, hati-hati dalam -hati. buang airnya hati-hati. Iya, kalau terlalu banyak airnya pasti berat, guys. Mantap kali. Oh iya. Masih ada tuh. Kumpannya masih ada, guys. Kita dapat ini umpannya habis, guys. Nih. Oh iya ya Gak ada sembaran tuh juga juga Geras-geras tapi Memang Umpannya habis juga ini Kalau umpan habis kayak gini Tapi kita tahu ada ikannya Kita jadi bimbang nih guys diragu antara memang tadinya disambar oleh sidat atau sama ikan guys. ini kita umpannya pakai cacing kalau eh, cacing kan ikan juga dia tukar juga makan. masih. Oh, ya umpannya masih utuh, guys. Tuh. Umpannya masih utuh, gak disebar sama sekali. Oke. Okay. sekali guys. Jadi sempat pindah tapi Tuh. Ini sendal batu katanya, guys. Sendal yang dibanggakan. Enggak <sepian> <tik> ada. Tapi yang di bawah tadi gagal tuh gagal gimana? oh jadi udah ada sambaran tapi lepas lagi kayaknya ya? Iya, kurang gede mungkin pancing jatunya, kayak pancingnya kurang gede kayaknya habis nah, sekali guys ya, ya. Kayaknya lepas lagi ya Aduh Kita lihat guys Wah Gompok guys Tadi sambar sama sekali nih masih utuh ada. Udah ada nih Iya Karena kemarin kita juga udah lihat Ada juga beberapa orang yang udah masang disini Ternyata kan disini ada kan... Apakah masih bisa dendal, kan? Jadi betul-betulnya emang kurang meyakinkan sih. Coba cek, dapet atau tidaknya? Oh, nggak ada pergerakan guys, nggak ada pergerakan sama sekali. Wuh, hmm. oh, masih oh, ada, oh, itu, utuh ya. Umpannya masih utuh. Aduh, terbabuk <laughs> katanya guys. Gimana guys. Kali ini jadi bubungan guys. Coba kita lihat. Lihat ya. guys. Iya guys. Kali ini mau ke sana ya. Kali ini jadi guys. Ada yang bawa ini. Kemarin nemu sini. Iya, betul. Pergi ke sini. Kalau selnya ke sana. Coba kita lihat guys. Ada enggak? Oh, enggak pada guys. Kali ini. ini kalau, tuh, lihat Talinya ini gini, rusak Nah ini udah naik ini Dia, dia udah udah nyangkut apa, ya Iya, karena pasangannya Nggak benar, jadi gini Kemarin kirain Di sini nggak ada Nggak ada kan, seperti ini kan, seperti kecil si, Ini si Kansilat ini memang Dalam melepaskan diri Itu mengandalkan ekornya ya Jadi dia akan ber, berbelit-belit kalau ada seperti ini banyak apa itu namanya bunga? Iya banyak bunga seperti itu. dia ya, melilit. Iya melilit. Melilit <gulit> ya tuh melilit talinya. Jadi talinya tadi sampai sampai keriting ya. ya harus bonding, iya harus direbonding di smoothing Talinya berubah wujud. Berubah wujud. Kita coba coba tali yang berubah wujud kayak gimana ini coba mana dia bantu. oh iya soalnya dia tarik guys ditarik ini ya, ya, guys. Okay. berubah mereka di tengah nih sekarang salinya masuk ke lubang guys, bantu, guys. Bantu, guys. Bantu, guys. Ayo, coba guys lihat ya dapat gak nih Oke. Okay. Ah, Aduh lepas guys Umpannya habis guys Umpannya habis tuh Sayang banget sayang guys Sayang banget ya guys ya Sayang sayang, sayang Umpannya guys <laughs> Umpannya habis Talinya ditarik juga ke dalam Tapi sedatnya Gak nyangkut guys Sang gue sayang katanya guys Okay. Tuh Suasanya udah mulai cerah Ayo Sayang guys. <laughs> Sayang sekali Itu juga gak ada sembaran guys Wow, ikannya Itu guys Ikan wadernya guys wow. Banyak nih Banyak Banyak wadernya guys Gak ada, guys Ini juga dibiarin aja Gak ada sembaran yang depan juga sama. Ya Kita coba naik yang dapet aja. Itu yang di atas, guys. Oke. Okay. Lihat enggak situ unik banget. Coba kita lihat ya. Kemarin kan aku kali ininya ke sana, guys. Mana? Tuh. Oh iya, iya itu. Gerak-gerak guys tuh Kayaknya dapat juga, guys. Bisa jadi, guys, bisa jadi dapat tuh Bisa jadi dapat, bisa jadi dapat itu, itu kayaknya, guys. Kemungkinan besar dapat ya? ini. Ini jadi gelap berapa sama ajin guys? Okay. Iya, masa sama ajin ya. Oh ternyata kosong guys. Tadi gerak-gerak kita -gerak, tahu, kenapa ya? Tapi katanya kosong, <tuk> <kita> ada. Banyak sekali. Tidak dapat <tuk> lagi guys. Tidak dapat lagi kita hari ini. Udah habis. habis Cuman Dapat satu ekor aja Lumayan lah Oke Hari udah menjelang siang tinggi banget buat kalian yang udah di video ini Terima kasih banyak ya Buat kalian yang belum subscribe Ayo di subscribe dulu Ayo dukung channel ini supaya bisa terus berkembang Oke Selamat pagi menjelang siang guys Tunggu semuat so dan bye bye.